apa lagi dengan kami Xcom Channel. Oke, saat ini saya hanya membahas atau memberikan cara tutorial atau sembarang namanya apa itu masalah handphone. Handphone mungkin dulu ini pernah ya, pernah pertama kali itu saya di sini soalnya dipikir sudah mau dibuang tapi tidak jadi karena sudah bisa sudah nyala dan saat ini ternyata masih mau diramut dia ya, kepingin e, banyak baterainya itu drop dan cek drop akhirnya dibelikan baterai dan casingnya pun juga mau diganti jadi karena akan memberikan cara bagi sekali yang punya HP Pulu-pulu servis, silahkan ditangani sendiri, dibongkar sendiri dengan caranya ya ikuti dengan cara saya ini. memang pertama kali yang susah adalah e, gimana cara membukanya, bukanya. Kalian harus punya alat namanya open kecil ya seperti ini, terus open kecil seperti ini, ya beli yang murah-murah. door maksudnya nah ini baternya sudah diberikan dan ini sudah penutupnya atau backdoor sudah ganti Baiklah kita akan bongkar HP ini dengan menggunakan apa ini pengukit tipis Oke pertama kita India dan sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas baterainya biasanya baterai ini dilem, kalau kita tukarkan ya agak susah. Kita lihat konektornya masuk ke sini kita bongkar dulu ini. Bass yang. kita akan buka langsung dari nah. ya, tarik aja. Fantastic. Dan ini soket baterainya. Kita tarik, nah ini lepas. baru kita angkat baterainya. Biar cantik deh. kasih, double tap, jangan lupa kanannya, kanan Handbren penguatan kita pindah di sini. pindahkan ke sini. Secara pindahkannya soketnya ini dimasukkan ke di Tân pencet oh, karena ini enggak ada magnetnya ya sudah tinggal kita pasang bautnya and uh -huh. Setelah -gag ganti nanti kita cas sampai telur digunakan ya pesannya padahal warnanya emas tapi dapat warna putih ya inilah kalau namanya beli online gitu ya pesannya putih tinggal masang tinggal mencatat mencatat saja kita akan coba nyalakan aja. ya sementara demikian aja Oke. ya demikian tadi adalah bagaimana caranya mengganti baterai handphone dan backdoor apa penutup baterai belakang gitu ya. malah ini karena variasi ya belakangnya putih depan sampelnya emas ya namanya beli online ya seperti ini ya semoga cara kami ini bisa membantu anda-anda sekalian yang melihat untuk saya ini kami ini ya kami tujuannya hanya berbagi cara sharing gimana caranya semua itu bisa kita kerjakan sendiri Asalkan yang tidak parah-parah banget ya sebelum dibawa ke tukang servis nanti kalau ada masalah dengan perangkat yang kita perbaiki kita bongkar sendiri baru kita bawa ke tukang servis yang ahlinya nah, demikian tips dari kami salam Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang dan video-video yang lainnya terima kasih pada channel kami